lagi bersama tuh file mohon maaf ini momen sedekah hari ini nggak di dari awal tadi saya sudah buka ratusan akun nggak ada yang nyampe di seratus emerald itu susah banget untuk cari modal saya udah buka di ducai 30 puluh akun jinji Empat puluhan akun Panda beberapa akun ya wak Dan ini momennya ada di FaFa wak Dapat. Ini satu momen wak Yang up ke Oke okay. Jangan lupa untuk Subscribe, like dan komen ya wak. Sembari kita menonton gameplaynya wak lebih baik kita untuk menikmati gameplaynya dengan cara minum kopi, Wak. Oke, kita minum kopi terlebih dahulu. Wak. Tadi ada satu akun lagi, ya, Wak, yang bisa di update di ratusan m tapi saya angkat bet di bet 4,5 itu enggak ada tembakan. Oke di sini dapat scatter yang kedua. Wak. Di bet 9 gimana ke isinya? Oke, cuman satu tirai, ya, Wak. Oke, ditambahin satu lagi, Wak. Ini ada jam dan tanggalnya, ya, Wak. Tadi barusan saya bermain jam 10-an kurang nanggung nah, banget itu skater. oke sudah masuk super win. tadi di bat 4.5 itu nggak ada tembakan sama sekali wak maupun big ataupun scatter itu susah di bat 4.5 di akun apapun ya wak, untuk di akun saya itu bermain di educai juga susah jika diangkat di bed 4,4 jinji juga nggak ada perlawanan diangkat bed 4,4 nya Wak. dan saya coba naikin bet nya Wak. di bet 9 ini di vava ada tembakan Wak. oke nggak mau scatter oke scatter nya 22 lagi Wak. oke Mas tipis-tipis ini, oke sekarang kita naikkan bernyawa di makwa Ini chipnya masih stabil dan saya naikkan saja di bed makua, bed yang lebih tingginya. Akankah di sini mendapatkan scatter atau malah ditumbangkan ya? Kita lihat gameplaynya saja. Dan mohon maaf jika saya memainkan speedroad di sini. Karena ini akun udah mau habis, Wak. Tinggal 20-an akun lagi itu habis, Wak. Dan belum mendapatkan momen satu kali pun yang di up di 500 M. Oke ini Kakinya kejepit. Katernya masih tanggung juga. kecipnya sudah mulai menurun. Ini akan ada tembakan lagi. Atau malah ditumbangkan. Oke, dapat mega. Ini lumayan untuk menyambung spin ke depan. di sini tinggal 50-an spin lagi. Akankah mendapatkan yang mantap-mantap. Atau malah ditumbangkan ini 100 auto spin pertama di max nya tirai duanya masih yang nyangkut koin-koin saya item-item kecilnya kodoknya masih tanggung juga ini. setelah beberapa hari di up ke back ini ada satu momen lagi ya. Untuk bulan ini saya mendapatkan si kakeknya tertawa itu dua kali, Wak. Minggu kemarin dan kemarin malam. Saya mendapatkan di batch 1,8, ya. Dia sering muncul di akun saya itu batch 1,8. Kalau di mak itu nggak mau, Wak kemarin saya bawa modal 5 band Pak. Itu ditumbangkan. Oke, 100 auto spin pertama udah habis. Ini 100 auto spin yang kedua dimak nya, Wak. oke Scatter. Scatter yo, is. Oke, nggak mau ini pola kayaknya, Pak. Scatter lah, dan cok ini Leon chipnya sudah mulai turun kembali. Di sini akan ke mendapatkan skater. Oke, tiranya masih tanggung juga petasan ini. Kenapa nggak mau skake si yang kejepit? Kalau skake si auto up ke base langsung, ah. oke sudah mulai turun. Oke, ini dia dapat si kodoknya lagi wah di maxnya. Oke, skater pertama di max. ini akan gak berisi atau malah? Seperti yang biasa lah ya. ya. Oke tiga tiga, ke merah. Oke gendang lumayan. Satu len. Oke bocilnya connect. Oke ini merahnya connect juga. Merah lagi ayo. Oke merahnya connect ini pak. Auto up ke B. 2,9 B. Setelah skater, akankah masih ada skater di sini? Oke, kodok lagi, kodok lagi dong. Jika merasa teman-teman sudah cukup dengan 3B ya udahlah di stop aja Oke ini kodok lagi Wak dapat yang kedua kali Max Akankah mantap juga di sini. kalau seperti yang biasa, -biasa yang sudah-sudah habis super yang lumayan tinggi seperti tadi Wak disini nggak akan ada super lagi Wak atau kaya oke ini juga mega dapetnya pak nggak super Oke jangan lupa untuk subscribe like dan komennya mungkin cukup sekian dari saya sampai di sini pak jangan lupa untuk like subscribe dan komen jika channel ini tembus seribu subscriber, nanti akan saya adakan pagi-pagi cipwa. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Bye bye, say goodbye. <luluh>